So apakah isunya saya penasaran sekali guys Karena film ini kabar terbaru adalah 18 juta Wow keren banget ya Semoga terus berkembang ya Perfilman uh, istilahnya yang mengangkat istilahnya kisah sejarah ya kan Di Dimana itu bisa membuat semangat kita ya kan Membuat istilahnya semangat kita tuh bergelora Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu Yang awalnya tidak semangat menjadi semangat So Kena tonton film Kilap. So langsung saja guys di sini dari ML Studios Saya sudah penasaran isunya apa ini ya kan Oke langsung saja kita upload videonya guys let's go dari segi penggunaan keris Dalam filem Matilau tu okay. Kalau kita lihat Dari segi sudut ilmiah Dari segi sudut adat dia tu Memang bukanlah keris negeri Pahang eh? Tapi Ini pendapat peribadi saya Pertama sekali Bila kita tengok satu-satu filem Tak kisahlah filem luar negara ke Filem dalam negara ke Kita kena faham dua istilah Adaptasi Adopsi Kalau kita faham okay. dua ni Kita boleh nampak gambaran yang sebenar Adaptasi Sesuatu yang yang Daripada yang asli Kita ubah suai dan masih lagi mengekalkan contoh-contoh karakter-karakter utama itu adalah adaptasi adaptasi ini kita ambil sebiji-sebiji kopi -sebiji, buat balik itu adaptasi tapi kalau kita tengok rata-rata mana filem dia mesti awal-awal lagi dia dah ya, cakap lah. Lah. macam uh, Samsung Yusuf sendiri pun bukan setakat adaptasi saja dia dah cakap ini adalah fiksyen sejarah bila sebut fiksyen saja sudah pasti ini adalah rekaan semata mata jadi tak adalah timbul isu kerih bukan kerihnya Oh, ni. Ok, ok, ok Kenapa guna keris Jawa Cerita ni bukanlah menceritakan pahlawan Melayu Melayukah anda semua Sampai senjata Melayu pun tak kenal Eh, tak faham juga kenapa ada yang faham macam lah. ni Bukan kata setakat keris je uh, Tanjak pun dipertikaikan Di segi lorak Yelah, eh, Mak eh. Kilau kan orang aku okay. akurat cerita Mak Kilau ni Sembilan ah, Punca tak perfect seratus Sebab pelakon dia tak cakap Haa <laughs> Maksudnya aduh kan gak semua faham dan gak semua istilahnya pelakon-pelakon juga ngerti gitu kan Nah untuk mempelajari itu juga akan semakin lama lentinya ya kan Sepatutnya elemen uh, cakap paham oke haruslah diterampilkan dalam film ini Anak jati pahang. Jadi, dia cakap pelakon-pelakon tidak menggunakan lorat pahang, kan? Eh. Tapi kita kena faham, tak semua pelakon boleh membawa ha, lorat, -lorat, betul, lorat Betul yang tertentu, kan? Betul eh. lah. Sebenarnya tak patut di diperbesarkan. Sebenarnya, filem ni, dia menaikkan lagi semangat dan jati diri orang Melayu. Kalau kita ha, tengok, ramai dah. start keluar pakai busana. Oh, kan? Banyak juga istilahnya kawan-kawan ketika keluar, nak tengok Mat Kilau ni, ramai juga yang pakai tanjak. Haa, ada tak yang setelahnya filem sebelum ni yang menggunakan ya eh? Orang-orang nak tengok gunakan tanjak macam tu eh Tapi bila ada kecaman macam ni, ada kritikan macam ni Ianya seolah-olah menjatuhkan lagi semangat oh. Dan kalau kita tengok pun kebanyakan ke posti-posti yang sekarang ni memang jadi trend lah kan eh? Dia kata, di Indonesia bila diorang buat file filem film patriotik Tak ada apa rakyat diorang nak pakai Sebab diorang jati diri kuat Jepun, buat cerita perang mereka zaman yeah, dulu yeah. Korea, Mak Saleh apa semua Tak ada apa mereka nak pakai Menunjukkan orang Melayu kita ni jati diri dah tak ada sampai kena pakai Sebenarnya orang yang berkata-kata ni lah Muka Melayu berjiwa Inggeris Dia sendiri yang nak jatuhkan Itulah Yatilah Kat mereka, kita nak pi tengok cerita kita Bila kita pakai macam tu, kita lagi semangat uh -huh. Sebenarnya di tanah air kita ni sendiri Pemakaian busana Melayu dan juga tanjak diambang kepupusan Macam oh. hari Mama Melayah, tinggal rupa ikut lagi. Eh. Dia aman ke pupus, eh? Bila dah pupus ni, orang dah buat filem macam ni hargai lah orang kata kan. Pasal isu pemakaian tanjak, dia potakak gambar bayang kan? Eh. Okey. Ya tahu nak bertanjak tengok makin makilau, tapi kasihan orang belakang nak tengok berhalang dengan... Eh, mana ada? Tak, tak, tak, tak, tak, lah. Ini kalau saya tengok eh, kan? Kalau saya tengok bioskop tu tak macam ni guys. Mana ada. Kan. Kursi dia macam ni. Kita di sini. Ini kita lebih lagi atas lagi. Kenapa ni sejajar. Kalau sejajar berarti dia portrait tu macam dekat bawah. Eh bencinya kalian tu. Ini siapalah ni? Alamak. Tak silap saya tanjak tu Adri guru selebu kot jenis melengkung. Ha oh, ni kan. eh bayang tu kan. Pertama sekali kalau orang yang jenis photographer punya dia boleh tahu. Pertama Angel jingga. tu. Nampak ha, sangat cik oi, gambar ambil pada bawah. Betul sebab dia nampak kerusi tu. Ha kalau kita dekat atas tak, tak akan nampak alamak. Heh. <tuh> geram saya. Dia baru pergi kemari. Kami duduk satu baris, kami beli masa tu orang duduk sebelah. Belum nak duduk tu siap tanya orang belakang, "Cik, nampak dak kalau tak nampak kami nak buka tanjak letak-letak." Eh okay, tak, bukan okay. tak, tak, tak nampak. Kita sendiri kita tengok orang baris depan kita, kita masih lagi boleh nampak. Kalau Yelah. kita tengok ni panggil. Ha, sebab so macam ni kan. Ah kita tengok tu, orang di bawah kita, ya kan? Itu di sini, guys. Kepala dia kat sini. Takkan kat sini. Astagfirullah. Betul lah. Dia bukan macam kelas. Dia macam dewan video. Betul. Dewasa. Dia dah memang didesain. Haa, macam tu, guys. Orang... Jadi, kepala kita tu kat sini... Ini badan kita kat sini. Dia sampai kat sini je. Kita duduk tu, tangan kita tu sama dengan kepala dia. Tanjak seberapa tinggi lah. Takkan lah. Saya tahulah. Uh, kita tengok gambar tadi tu. Dia dekat sangat dengan kursi tu. Dia ambil dekat bawah. Sebab kalau ambil dekat atas. ah, Nanti kena jugalah. Mungkin dia dianggap untuk memvideokan Video Mat Kilau itu kan Filmnya Aduh. Nak pakai serban ke apa dia dah, dia dah ada calculation dia dah Orang bayang mahal Mesti nampak Kadang benda-benda macam ni kan Inilah orang kata Teknologi disalah gunakan Ha ambil Betul. gambar kot bawah Ha, ha tulis macam ni Ha macam ni memang duk taram lama la Duk hentam la kat komen uh. kau-kau ya. Tengok nak menjatuhkan image Dan yang paling sedih tadi Macam cakap tadi pula Yang menjatuhkan sendiri adalah bangsa sendiri Memang Aduh. dalam filem Mak Kilau tu memang banyak sindiran untuk kita lah Ingat lagi dalam satu babak tu Mak Kilau tu dia pergi jumpa K. Rahman K. Rahman pegang watak Usup Ajak Usup pi berjuang sekali Usup tak mau pi sebab Pak dia dok sakit Usup siap kata apa lagi? Ampa berjuang apa semua ni dia kata kan eh? Sebenarnya bukan salah penjajah Dia kata bangsa kita sendiri yang buka ruang Dia kata Memang betul ya? Eh? Tu sindiran untuk kita tu Terang-terang film tu buat hmm, Memang law ni pun jadi kat kita Memang setempet lah kat buka kita kata kan eh? Oke, rekam pandangan anda dan emailkan kepada ML Studio. Nah, buat teman-teman yang punya istilahnya pandangan, langsung saja guys diemailkan dibuat videonya ya kan. Nah di sini ada mlstudios.my@gmail.com. Jadi teman-teman boleh berkongsi kepada mereka juga seperti itu. Nanti akan diposting mungkin di channel ML Studio sini. Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi Isu keris dan tanjak film Matkilau Ada aja Biasanya begitu guys Ada orang-orang yang benci Orang-orang yang iri gitu kan Sehingga apa ya Betul kalau dalam film itu ada sindiran ya kan Karena yang merusak daripada dalam pastinya Bukan daripada luar Memberi ruang kepada orang luar Ya Allah telurnya jatuh guys So, buat teman-teman semua yang belum nonton film Mat Kilau uh, silahkan tonton guys, silahkan tengok. Pasti istilahnya uh, jiwa dan rasa istilahnya di dalam diri kita pasti akan berubah setelah menonton itu. Ketika kita tidak menonton, maka sangat-sangat rugi. Karena itu adalah sejarah pahlawan uh, kalian semua ya, negara Malaysia. Dan saya pun ketika Tengok istilahnya trailer Memang takkan lah Tak ada kat sini pun Mat kilau Kalau ada saya akan tengoklah Langsung macam tu Karena di sini Tak ada guys Di bioskop dekat sini tak ada Jadi saya tengok trailer saja Macam dah Wow It's the best macam tu guys dan banyak juga komentar daripada kawan-kawan saya juga yang dah tengok ah macam tu, semua dia cakap beh beh beh beh beh beh nak tengok lagi, nak tengok lagi macam tu. So terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nah itulah tadi isu daripada Chris dan Tanja di film Mat Kilau yang dijelaskan di ML Studios ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe LM Studios. Linknya ada di deskripsi dan juga channel saya itu Cap Muji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.